Oh serak-serak basah ternyata guys suaranya guys Dia punya ciri khas ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala merah, bahaya, malapetaka, bencana, dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, guys, di sini ada sebuah video yang mungkin buat teman-teman sekalian, ya, mungkin sebatas hiburan bagi kita semua juga. Di sini ada buih jadi permadani orang gila bersuara emas. So ini channelnya orang gila bersuara mas, linknya di deskripsi langsung saja di subscribe guys dan langsung aja ini muncul di beranda saya dan berkenaan dengan uh, musik ya kan dan kemarin kita sudah melihat beberapa dari denden ya vokalis shot yang baru ehs eh, tetap paham juga lah pokoknya macam tuh dan jom kita tengok videonya guys yaitu bui jadi permadani orang gila bersuara emas saya penasaran jom kita tengok let's go oke okay. oh bajunya juga compang camping ya wih sedap suara gitarnya serak-serak basah ternyata guys suaranya guys. Dia punya ciri khas ini. Wow, keren. Malam ini tubuhku. Eh, ini kayak suaranya ST, ah, Abang Charlie ya, Charlie Van Hulten ya kan. Yang itu yang ST12. Ikan ya kan? Kayak suaranya mirip loh. Wes, sedap, so guys. Terasa terhempasnya kelebihanku ini dengan sikapmu. Wes, apakah karena aku? Insan kekurangan, mudahnya kau mainkan. Wes, sedap. So Yang kau ucap dalam janji weh mantap selangkuku juga karena Oke okay. petikan gitarnya enak Ini orang gila bersuara mas Suaranya mas bener ya eh. Ada ciri khasnya ya Yang tinggi juga ya kita lanjut ke video selanjutnya guys suci dalam debu Oh ini uh, ngemper namanya guys duduk di pinggir jalan Beda lagi ya suaranya di sini di agak dalam bekas bulat ya. Cahirnya kotoran itu terlihat. Kesucian terlindung jual. Waduh guys. bukan hanya di mata cinta hadir di dalam jiwa biarlah salah di mata I <laughs> don't tuh hari nanti pastikan percaya wes udah ada serak-seraknya lo kita langkah bersama di situ kita lihat bersinarlah hikkan debug jadi Orang gilanya keren banget ya Mantap Pastikan bercahaya, pintu akan terbuka. Kita langkah bersama, di situ kita lihat bersinarlah kita. Debu jadi permata, hina jadi. Pastikan bercahaya, pintu akan terbuka. Kita langkah bersama, di situ kita lihat bersinarlah hakikat. Debu jadi permata, hina jadi Karena cinta lautan berapi Pasti akan kurenang jua Mantap Oke okay, eh, guys, dan selesai videonya. So itulah tadi ya persembahan daripada orang gila bersuara emas. Jadi kalau kita lihat di sini apa ya komentar-komentar daripada orang gitu kan? Ini mah yang gila itu suaranya bukan orangnya yang dengerin aja saya sampai merinding. Bener sih. Jadi kalau saya bilang tadi bahwasanya suaranya itu punya ciri khas, serak-serak basah hampir sama dengan uh, Charlie lah uh, vokalis daripada st 12 dulu ya kan? Nah ini ya gila sih bener, gila terlihat jelas posisi jari tangan kirinya sangat tepat untuk setiap nada yang dimainkan sangat uh, serasi dengan vokalnya sempurna terlihat jelas dan ya banyak sekali istilahnya komentar-komentar daripada teman-teman di sini ya netizen netizen suara kamu bagus bang aku yakin kamu akan sembuh seperti sedia kala doaku terbaik karena kamu sangat berbakat gaya nyanyi ini kelas terlatih semoga Allah menolong kamu dalam kesembuhan yang baik ya dan di sini di deskripsinya guys halo sahabat dimanapun kalian berada, tolong support saudara kita ini yang orang gila bersuara mas mewujudkan mimpinya menjadi penyanyi terkenal. Jadi di sini ini orang gila ini guys, cita-citanya menjadi penyanyi terkenal. Mungkin dia gila juga karena ya pengen jadi artis terkenal, tapi nggak jadi gitu kan? Akhirnya masuklah di YouTube ini dan tolong dibantu guys di subscribe ya guys, di support terus agar supaya istilahnya ya. Diberikan kesembuhan nantinya Oke terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai apabila ada salah kata mohon Dimaafkan dan buat teman-teman semua Terima kasih yang sudah support Kalau suka dengan konten seperti ini Langsung saja DM di Instagram saya Dan bisa juga istilahnya teman-teman Request mana saja Ataupun mana istilahnya orang-orang yang berbakat lainnya Yang boleh kita react bersama Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh